YouTube juga sudah menyediakan musik ya yang bebas copyright, kalian bisa download untuk digunakan background ya. Dan ini sangat-sangat aman tentunya. Tentunya ini sudah anjuran dari YouTube dan bebas copyright. Langsung aja yuk kita tonton videonya. Ini Oke, teman-teman. Langsung ke caranya namun sebelumnya teman-teman harus mempunyai yang namanya google chrome maaf tadi ada iklan ya teman-teman wajib mempunyai google chrome langsung aja kita klik google chrome nya lalu klik lusuri atau ketik alamat lalu teman-teman ketik www.youtubestudio.com oke sudah ya ketika teman-teman sudah langsung aja dicari Nah, langsung aja teman-teman geser ke atas lalu klik login youtube studio oke teman-teman klik ya oke kita sedang diarahkan ke youtube studio oke langsung aja teman-teman cari yang ada logo musiknya ini ya di bawah sini, nah ini dia, ini ya, ini, jadi teman-teman langsung klik, ya, nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman, inilah musik yang bebas copyright tentunya, bebas teman-teman gunakan untuk background YouTube, ehm, langsung aja kita coba yuk berapa lagu kita play oke okay, jadi seperti itu ya teman-teman lalu ada juga efek suara teman-teman teman-teman bisa menambahkan sebuah efek suara coba kita play yuk nah. jadi seperti itu ya kembali lagi ke musik lalu cara mendownloadnya teman-teman cukup geser geser ya perkecil ya lalu teman-teman play dulu sebelumnya play kemudian di sini ketika di play otomatis di sini ada tulisan download ya teman-teman teman-teman langsung bisa download Oke langsung aja klik download. Nah sudah terdownload ya teman-teman. Ini sudah otomatis tersimpan di memori. Jadi teman-teman musik ini sangat aman sekali untuk backsound ya. Jadi teman-teman bebas download di sini. Jadi keterangannya seperti ini teman-teman. Media Anda dapat menggunakan track audio ini di video Anda manapun, termasuk video yang dimonetisasi. Atribusi tidak diperlukan. YouTube dapat memberikan kredit kepada artisnya dan menautkan koleksi audio dari video Anda. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Sangat mudah dan tentunya ini bebas copyright, bebas klaim hak cipta. Baik teman-teman mungkin cukup itu aja Kiranya ada yang kurang atau perkataan saya yang kurang baik Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan selamat mencoba terus berkarya pantang menyerah